Logan Lee akhirnya sadar dan memanggil nama Sim Suryon. Selain dikejutkan dengan plot twist bahwa Sim Suryon mengetahui jika Sok adalah anak kandungnya, penonton juga dibuat terkejut sekaligus senang dan bahagia karena karakter Logan Lee telah sadar dari komanya. Hyun Chul yang merawat Logan Lee bekerja keras untuk membuatnya tersadar dan pulih kembali. Saat itu, Hyun Chul menyuntikkan sebuah cairan pada Logan Lee, dan setelah itu tiba-tiba jari Logan Lee bergerak. Melihat respon motorik dari jari Logan, Hayuncul kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa Logan akan sadar. Setelah menyebut namanya secara ajaib, Logan Lee membuka matanya dan tersadar. Setelah sadar, Sim Suryon adalah orang yang pertama dia sebutkan dan dia cari. Entah apa yang hendak Logan Lee katakan pada Sim Suryon, Hayuncul yang melihat Logan Lee tersadar terlihat terkejut sekaligus senang.